Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib. Dan kali ini saya ingin membahas keberhasilan Satrio Piningit yang dilatar belakangi oleh sang pinggul judi. Dimana sang pinggul judi ini menjadi dalang. Dalang dari keberhasilan Satrio Piningit sampai menjadi seorang ratu adil. Jangan di-skip, tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak gagal paham dan biar kalian memahamnya dengan baik. Ternyata Satrio Pinigit ini di zaman sekarang ini era kegelapan ini dia masih menjadi manusia biasa Dia melakukan proses kehidupan seperti manusia biasa dan dia mengalami pembentukan-pembentukan kehidupan seperti manusia biasa Dia mengalami masa bayi, masa anak-anak, masa remaja dan masa dewasa Seperti layaknya manusia biasa Dimana Sang Ratu Adil ini atau Satrio Pinigit ini dia lolos dari pertapaannya menjadi Satrio Pandito di Dimana sebelum dia lulus dari pertapaannya Berarti Sang Ratu Adil atau Satriopinit ini Dia melakukan suatu ritual atau sesuatu lelaku Kalau orang jawab bilang Satriopinit ngelakoni Dia lelaku Yang jadi pertanyaan Satriopinit bisa lelaku Bisa menjalani, bisa ngelakoni Apa mungkin dia dapat ngelakoni sendiri? Apa mungkin dia dapat belajar sendiri? Pasti ada sosok atau seseorang yang membimbing dia Pasti ada sosok atau seseorang yang mengarahkan dia Supaya dia dapat lelaku atau ngelakoni dengan benar dan tepat Dan dikisahkan di dalam ramalan Jayabaya bahwasanya sosok yang membimbing sang ratu adil itu sendiri Itu memiliki kedekatan khusus dengan sang ratu adil Dimana di dalam jangka Jayabaya digambarkan bahwasanya ada satu sosok yang menjadi kepercayaan sang ratu adil atau orang yang sangat dipercayai oleh sang ratu adil. sosok itu digambarkan sebagai Benggol judi. dimana di dalam ramalan jaya bawah sana bahwasanya dikatakan perdana menterinya atau patih utamanya itu sang Benggol judi. seseorang seorang raja mengangkat seseorang menjadi patihnya menjadi perdana menterinya. Itu pasti orang yang sangat dekat dengan raja itu sendiri Pasti orang itu adalah orang yang sangat dipercayai oleh raja itu sendiri Tidak mungkin seorang raja mengangkat orang yang tidak dikenal langsung jadi patih Langsung jadi Perdana Menteri itu tidak mungkin Seorang raja mengangkat seseorang menjadi patih atau Perdana Menteri di suatu kerajaannya Di kerajaannya Pasti orang itu memiliki kedekatan Pasti orang itu sangat dipercaya oleh sang raja itu sendiri Dan di dalam Ramalan saya bayar, bahwasanya sang ratu adil memiliki patih sang pinggul judi. Dimana sang ratu adil ini memiliki kepercayaan kepada sang pinggul judi. Dan sang pinggul judi itulah ternyata yang digambarkan menjadi sosok pembimbing sang ratu adil atau Satrio Piningit selama dia di zaman kegelapan ini. Selama Satrio Piningit itu ngelakoni menjalani kehidupan selama masih ada di zaman kegelapan ini. Ternyata sang binggel judi diam-diam dia menjadi dalang dari keberhasilan Satrio Piningit dalam lelakunya dalam ngelakoninya Satrio Piningit. Ternyata biang keroknya yang menjadi dalangnya keberhasilan dari sang Ratu Adil ini sendiri. Itu adalah sang binggel judi. Jadi bisa dipastikan bahwasannya sang binggel judi itu sendiri sudah mengetahui sifat-sifat asli dari Satrio Piningit atau Ratu Adil. Dan Sang Benggol Judi ini sendiri mungkin sudah mengetahui seluk beluk Sang Ratu Adil itu sendiri Asal-muasalnya Sang Ratu Adil atau Satrio piningit itu sendiri Sehingga Sang Benggol Judi datang di dalam kehidupan Sang Ratu Adil atau Satrio piningit Dia mau mengarahkan, mau membimbing Dan dia menjadi sosok yang bisa dipercaya bagi Sang Ratu Adil Di dalam urusan Sang Ratu Adil kalau dalam urusan-urusan lain itu kan hak pribadi dia Tapi sang benggo judi ini Dia berusaha mendapatkan kepercayaan dari sang ratu adil Terima kasih sudah menonton video sampai habis Jangan lupa klik subscribe, like dan klik notifikasi loncengnya ke semua Supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar Supaya kalian meninggalkan napak tilas supaya saya tahu bahwa kalian sudah berkunjung ke video ini terima kasih